bukan main semangatnya si Malis hari ini muatan sudah full kayak gini sisa setengah mobil diwayau lagi tapi insyaallah ya Malis muat aja disusun rapi hari ini sampai ke kanopi nah sampai ke kanopi disusun oleh Muhammad Yusuf Nah, di pematang mati mudar jar. Ya. Kada kawa. Kada kawa dia apa apa-apaing ya, nama mati mudar sapinya. Sanggup kali yang makan sapi mati mudar nak? Nah, kada sanggup ya Enggak ada sanggup ya, barangnya. Sayangnya nah lah teh. Ya. Maka warnanya lain, pulang lain hijau warna sapi. Serius. sapi kurban. Allahu oh, Akbar Allahu Akbar asal gaya yeah. <laughs> Nah korban game nah <laughs> Nah